Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah Islam yang berbahagia. Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, banyak perbincangan, tentang kapan tepatnya, atau jatuhnya malam Lailatul Qadar ini, di 10 malam terakhir tersebut. Mari kita simak penjelasannya berdasarkan hadis-hadis terkait. Kapan Lailatul Qadar perlu diperhatikan? Meskipun malam yang tepat di mana Lailatul Qadar terjadi belum disebutkan di manapun, Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam telah mengarahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar selama malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Hal yang sama juga terlihat dari hadis berikut. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor 2017. Jadi, Lailatul Qadar jatuh pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Namun, telah ditekankan bahwa kemungkinan besar jatuhnya adalah malam ke-27 Ramadan. Lailat al-Qadar adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti "malam kekuasaan" atau "malam ketetapan", yaitu ditetapkannya ketentuan Allah yang disampaikan melalui turunnya malaikat dan ruh dalam jumlah yang besar sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan paling suci bagi semua umat Muslim di seluruh dunia, dan Lailatul Qadar adalah malam paling suci Ramadan yang menandakan pentingnya malam ini. Sebagaimana disebutkan pada Surah Al-Qadar, malam ini lebih baik dari seribu bulan, dan ibadah pada malam ini lebih baik dari 83 tahun ibadah. Alasan ini saja, harus mendorong seorang Muslim sejati untuk menghabiskan malam ini dalam doa-doa dan zikir, mencari pengampunan, dan meminta Allah untuk semua berkat dunia dan akhirat. Malam ini begitu berharga, sehingga Al-Quran mendedikasikan surah khusus, yaitu Surah Al-Qadr Surat ke-97. Seperti yang kita ketahui, Lailatul Qadar adalah salah satu malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan. Tahun ini, Laylatul Qadar 2022 diperkirakan jatuh pada malam Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Namun, tanggal pastinya tergantung pada penampakan bulan Ramadan, 1443 di Cria. Malam Lailatul Qadar, atau malam yang penuh kemuliaan, memang seakan seperti kejutan yang datang pada seorang Muslim, sebab tidak ada yang tahu secara pasti waktu datangnya Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pasti diyakini soal waktu kedatangan Lailatul Qadar, yakni Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pada malam malam ganjil sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya dalam hadis berikut ketidakpastian waktu kedatangan Lailatul Qadar ini pun melahirkan sejumlah prediksi dari para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin maupun ulama mazhab Syafi'i. Menurut Imam Al-Ghazali, waktu jatuhnya malam Lailatul Qadar ada kesesuaian dengan hari pertama dimulainya Ramadan. Kemudian para ulama mazhab Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar disebut jatuh pada 21 dan 23 Ramadan. Sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dulunya pernah hampir membocorkan tanggal pasti waktu kedatangan Lailatul Qadar pada umatnya. Namun hal tersebut dibatalkan oleh beliau karena terjadi peristiwa tertentu. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang batal bocorkan waktu Lailatul Qadar diceritakan dalam buku ringkasan Sahih Bukhari oleh Muhammad Nasir Al-Albani. Pada mulanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan umatnya tentang waktu pasti satu malam terjadinya Lailatul Qadar. Tapi hal tersebut tertunda setelah Rasulullah melihat dua umatnya tengah berselisih Atas izin Allah Subhanahu wa taala peristiwa tersebut menyebabkan hilangnya pengetahuan tentang tanggal Lailatul Qadar dari kaum muslim Diceritakan oleh Ubadah ibnu Samid bahwa ia berkata Nabi keluar untuk memberitahukan kepada kami mengenai waktu tibanya Lailatul Qadar Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum Muslimin yang berdebat. Beliau bersabda, sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kepadamu tentang waktu datangnya Lailatul Qadar. Tiba-tiba si Fulan dan si Fulan berbantah-bantahan. Lalu diangkatlah pengetahuan tentang waktu Lailatul Qadar itu. Namun hal itu lebih baik dulu. Maka dari itu, carilah Lailatul Qadar pada malam kesembilan, ketujuh. Dan kelima, pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadan, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, yang diangkat bukanlah ketetapan Lailatul Qadar, melainkan ketepatan malam turunnya Lailatul Qadar dari sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan, yang bahkan luput dari ingatan Rasulullah. Dalam riwayat hadis muslim yang menceritakan kisah yang sama, mulanya, saat itu Rasulullah sedang beritikaf di sebuah tenda pada sepuluh malam yang kedua, di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencari Lailatul Qadar. Hingga sampailah pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan, Allah memperlihatkan pada Rasulullah, bahwa Lailatul Qadar turun pada malam itu. Rasulullah pun bergegas untuk mengabarkan pada umatnya terkait hal tersebut hingga beliau melihat kedua sahabatnya berselisih. Rasulullah bersabda, yang dikutip dari muhtasar sahih muslim oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Wahai manusia, sesungguhnya, Lailatul Qadar itu telah diperlihatkan kepadaku, lalu aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian, tetapi ada dua orang yang bercakup mulut mengaku benar sendiri, sehingga dibarengi setan. Karena itu, aku dibuat lupa untuk menentukannya. Meski hingga kini kerahasiaan waktu Lailatul Qadar masih milik Allah, para ulama pun membahas di baliknya. Menurut Dr. Tarif Muhammad, dalam rahasia puasa, menurut empat mashab, bila satu orang saja mengetahui waktu Lailatul Qadar secara pasti, ada kekhawatiran dia hanya akan giat pada satu malam itu saja, dan bermalas-malasan pada malam-malam lainnya. Di samping itu, ulama lain juga berpendapat kerahasiaan Lailatul Qadar ini pada dasarnya untuk menjaga umat Islam dari perselisihan, perpecahan, dan permusuhan. Ada juga yang berpendapat Lailatul Qadar masih menjadi misteri semata-mata agar umat Muslim selalu giat untuk beramal saleh. berkah Islam yang diberkahi Allah, itulah tadi penjelasan tentang malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang istimewa bagi umat Islam, yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.